Tak demikian, jurong masuk sosi on on air ke alor. Umum hati tak jaga. budaya, budaya bergagah. Macam berwarna putih, kuning, dan gila. bungong yang berkah, indah, lakoina. F é Clay I told ada sudah disediakan domba kok warung kita jual pak? ada Iya.